Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, oleh karena itu kontribusi kita terhadap Al-Qur'an bukan saja kita ini belajar dan mengajarkannya, tetapi agar supaya kita menyebarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an di samping kita menyebarkan kitab-kitab Al-Qur'an ini dan agar supaya kita betul-betul salah satu daripada yang menyebarkan ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ini BWA, Badan Wakaf Al-Quran dengan desain dari covernya sampai lembaran-lembarannya yang seperti ini ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan Al-Quran di tempat-tempat yang jauh di sana yang juga sangat uh, minim adanya Al-Quran Perbincangan Muslim saja penggemar tura dan segitara. BW agak dinto agak tahuin perwakafan Al Quran. Kenapa pencenangan saja ngerengah bergabung ngereng sebelum bertenkaule saja. Sarang Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan dek kehadiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.